Kali ini, aku akan merangkum 5 video berhantu dari negara Jepang Bukan cuma sadaku, ternyata makhluk sudah dan dikocok siang hari Inilah beberapa hantu yang tidak sengaja tertangkap kamera Dan sebelum nonton, aku sarankan jangan nonton sendirian Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian ya Aku sarankan, bagi kalian yang penakut Jangan nonton ini sendirian Kejadian tak mengenakan terjadi kepada dua orang remaja di Jepang. Entah apa tujuannya, mereka memasuki bangunan yang kita lihat sudah nampak hancur dari mulai atap, tembok hingga lantai. Tidak ada siapapun di sana kecuali mereka berdua. Lalu tiba-tiba sosok anak kecil menampakkan dirinya dengan wajah yang menyeramkan. Nampak ada bekas telapak tangan seperti darah, entah itu cat air atau darah, bagi saya itu nampak menyeramkan. Seseorang merekam tunai wisma yang sedang berbicara sendiri dari kejauhan Terlihat Tuna Wisma itu sedang duduk di dalam kardus dan terlihat seperti sedang asik mengobrol. Jika dari tangkapan kamera jelas terlihat dia sedang berbicara seorang diri, mereka pikir Tuna Wisma ini mengalami gangguan mental, tetapi tiba-tiba sosok bayangan wanita muncul dari kardus di depannya. Jelas kita pun berpikir jika itu bukan manusia. Dua orang remaja perempuan melakukan uji nyali di sebuah terowongan Mereka membuat video sembari menjelaskan lokasi mereka berada dan jenis pantangan di lokasi itu Bermaksud melakukan pembuktian mereka mencoba memanggil arwah penasaran dari terowongan Dengan cara melanggar pantangan tersebut mereka menepuk tangan di dalam terowongan Tepukan pertama memang tidak terjadi apa-apa Tepukan kedua tanpa mereka sadari kaki kanan si wanita berbaju putih nampak hilang Lalu, di tepukan ketiga Hantu itu pun muncul dari sela-sela kaki wanita tersebut. <Sanfaatuan> Terima kasih penasaran ini tertangkap kamera seperti sengaja menampakkan dirinya di sebuah kamar seorang remaja wanita Yang awalnya remaja yang sedang duduk di kasur seperti ketakutan lalu memberitahukan ada sesuatu yang aneh di kamarnya Kepada salah satu temannya yang sedang memegang kamera ini Setelah mencoba meyakinkan jika tidak ada apa-apa terlihat dari ruangan gelap sosok pria dengan wajah mengenikan tertangkap kamera yang sesaat menghilang lalu tiba-tiba dia muncul di lantai kamar itu mungkin juga itu adalah arwah penasaran korban pembunuhan karena secara tidak sengaja kamera menangkap sosok itu dengan muka penuh darah dan ada pisau yang tergeletak seperti berlumuran darah Kenapa? Seorang pria merekam kondisi bangunan yang kondisinya terlihat seperti bagian belakang gudang atau rumah Banyak karat dimana-mana dan nampak bangunan ini tidak layak huni Entah ini editan atau bukan karena video ini direkam pada siang hari Meskipun begitu, tetap saja rekaman ini membuat saya merinding Semua nampak biasa-biasa saja tetapi tanpa si pria sadar Kamera HP-nya menangkap penampakan yang memperlihatkan wajah lelaki pucat di ujung jendela bangunan itu, dan tiba-tiba lelaki itu muncul kembali ketika si pria ini merekam bagian sempit di bangunan tersebut. Kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga rezeki kalian banyak, sehat selalu, dan diberikan kelancaran untuk semuanya. Ya, amin, amin ya Robbal 'alamin. Sampai jumpa, layan waktu. Salam sahabat wangi.